Dari kemarin, R7 kok. main ga Nino? R7 main ga? Harusnya main sih nggak mau telur sih Nanti, nanti raja betul ap apa? Melahirkan nanti Raja setahu gua betelur deh Dari gua nonton tiap minggu ya cok ya Ih tinggal dilihat juga ada member Welcome Icebirds Waduh. Tenang masih ada meta klarifikasi Oke Ardi. Coba apa Apa itu Ardi tuh apa? R Ardi <tuk> apa Ardi apa Ardi Ardi l eh, apa Ardi apa Apa sih itu? Apa tuh kalah kala menang IG hilang serba salah aura eh, enggak gitu itu or... itu tuh ini guys apa kayak ormas eh apa ya kayak apa itu namanya? Ini Tapi, beternak bisa oknum-oknum. Oh, masih mau Oknum Oke, belum pecah. Oke, gak oke. sempak tuh biasanya oke. Oke, Oknum Oke, oke. Oke, oke yang tadinya dia pulang. Dia gue, jujur kingdom sedih. Wah, apalagi gua Kenapa san? Sudah... banget gue nih. Serang IG ah, lu. ini katanya orang nggak <laughs> orang ini orang internet, internet service provider mau ngasih koneksi gratis. Serius. <tuh lu. tuh> Kalau kita bertiga katanya gue coba tanya-tanya dulu ke dia lah bisa caranya dia kasih internet gratis, Cok? Coba tahu dia yang punya, Cok. Oh iya juga tuh gue juga kenal tuh provider auranet tuh punya satelit cok, tiga, dan pelit, yang itu pelit kan ya, pelit tapi, nggak mau ngasih gratis, itu padahal dia tinggal teriak jarvis, anjir, langsung di laser rumah kan guys, katanya kejutan, oh ini ya kejutan lostri cuat ke kejutan ah terkejut terkejut ada pisang nambah buah-buahan nah, baru guys ya buah-buahan buah baru, baru di LRP posisi nontonin pisang dapat, mau gimana cow cu bagus baguslah orang Bukti RBL kalahin 2-0 pakai cow jungler apean tuh orang lentong enggak bisa farm valen lei enggak bisa farm valen valen valen yes, <tuk> Oh ya itu ya. play gak bisa faramis. Kita, kita sudah lihat. Play itu magi only dia Star Wars. RRQ lemah banget dia season ini ya. Pure match dia guys si clay. <tuk> dia kalau lihat gameplay itu sama kayak siapa ya? Gameplay <tuk> match-nya ya. Udil. Ya beneran guys sih. RRQ lemah banget eh, season udil, ini. Udil. Lemah. Assassin juga bisa gitu ah, ya. Kalau Limen memang Kabuki bersihin chat dulu ler buru oh ya wow, gimana tadi imam imam gimana tadi imam e, dole, ayo lagi semangat gila iceburst abis, abis member stick langsung kasih sejuta iceburst thank you ya eh mau dong butuh bangsin, mau dong sejuta Kenapa? Bang! Terus, PP Toto, S Toto, Liga Toto, mana nih? Bangkrut, bangkrut! Biarnya aja, Cok! Bang, bangkrut. Eh, bangkrut, bangkrut. Hmm. Tapi ini RRQ udah ganti-ganti main, ganti coach. Kalau masih kalah butuh bangsin. Enggak. Enggak. Eh, kan udah bilang, Chan. Mereka walaupun tuker-tukeran, mau naikin ke panggung, tetap itu sama aja, Cok. Di balik layar itu tetap mereka tuh bekerja sama, Cok. Do, minimal Lama. tuh lu jadi coach-nya. Iya, kok gak lu main, gua main dong? Minimal Gue si. main dong, gue pengen main, gue gak mau jadi kocok Tuh, gue gak tau lo nih dong ya ELU lo main dong ya pues Itu tuh lo harus masuk minggu ini dong Karena week 5 udah ditutup yang MDL kempel Gak ada omong-omongan, Chan gue mau main. Mereka lebih milihnya Banana Lebih milihnya Banana Iya Gak apa, apa guys, kita ya jadi striber pinggir jurang aja dah. makanya lemah. Gua ini udah sering muka, muka juga. Windows R, Windows R habis itu ketik Tem Terus You don't have currently permission access this folder. <laughs> lu harus pada <run> as admin. <laughs> <Gak> tau lah Terus <laughs> run as admin itu. Run as admin. Where are you? Where from-nya command lu? eh enggak juga ah, sih, enggak tahu aja. enggak tahu san nanti tiba-tiba blue <laughs> <cok. laughs> <Bang, laughs> screen cok udah yeah. nah, biarnya aja guys enggak, Jura Gaming, itu udah, ya. Ya. udah sampai bahannya tebel mantap thank you noh ada yang beli jersey lu udah nyampe katanya bahannya tebal mantap thank you wah thank you ya makasih banyak ya eh dok lu jualan jersey Hal -hal, eh enggak cuma kayak jersey-jersi biasa racing-racing oh bukan-bukan jersey jersey eh ma maudong. mau dong mau dong dong jersey racing biar gue bisa no ngerasis mau dong mau dong mau dong mau dong Jersi racing, guys. Iya, <tuk> <tuk> ini gue goblok banget Caterin. ini Iga bisa ngeracing. Ojos, oh, ojos oh jalan gak sampai-sampai ya, kayak dia jalan sambil nyeret dah. Jadi kayak berat gitu. Ini kenapa selangkangan gue gatal banget? <tuk> Aduh, kayaknya ini bakal dapat nih, guys. <tuk> nah itu biasa sabun, co Lu gak bersih biasa. Oh, masih ada sabun. sabun. Wow, ya, tolong banget jangan dihujat masih adaptasi juga kali dukung aja bukannya ada nih. PP jangan mau datang tanda-tanda kan juga manusia dia juga baru masuk pasti nirfos juga Kayak ada tanda-tanda oh, PP iya, mau datang, deh guys kalau gatel gini guys dari <laughs> tadi tuh, dari, tuh dukung badan cowok tapi tidak pernah banana guys oh iya sadar woi aja tiba woi woi kok kok kok erergi menang erergi tapi menang lu nonton mana anjing erergi Sarkas. Samai, ya. streamer Sankas, guys, streamer sarkas, guys. Rekting. Bagus. Gua gue main aman, gue belum verify. <laughs> oh. Gitu oh iya iya iya iya. Takut amat kali main kemarin. Bakler, bakler yang pertama itu bagus, cok. Iya, <laughs> pertama ya. Jadi yang lainnya yeah. jelek gitu, anjing. Iya, <tuk> yang lainnya kuring. <tuk> Kontol. Apa batusan? San? enggak apa-apa, kurang yang penting terus ler. Anjir. repet ekornya. Eh orangnya tuh cowok yang laga kuat baju. kami dapat sponsor provider internet. Lu orangnya di mana lu? Bagian kita. Merah keren banget bro, orangnya wah terancam dong orangnya. Gimana nih bro? Bisa kita obrolin sih. Bisa bisa bisa kita obrolin dulu bro. Ah satelit aja udah lu ledakin. Lu gua, gua sekarang manggil Jarvis dicuekin cowok. Darby, eh, sih, ini nih, gak ada gak ada pisang apa Ini, ini, ini, ini, gara-gara apa, Jos? Ini, guys, gak gara-gara kita suka ngomongin Jos. Ini, <laughs> eh, eh, kok, Bang Sin, ken kenapa Mas Paldi gak main? Eh, pisang, gimana ini tahu? Ah, jelek pisang mainnya di dikasih kesempatan, Mas. Apa <laughs> <laughs> orang ini memang bangsat, oh, udah gak, Kan oh, bebas, kontrol, bebas cor, berkomentar cor. kan, yeah. kenapa sih? Bebas, bebas berkarya bro ya yeah. Iya, yeah. berkarya itu bro yeah. Betul. Eh, eh naik stik, kok kalau misalnya I, I selangkangan gatel tuh, tanda-tanda ada PP mau dateng kan? Nah, bener! Iya <laughs> kan? Bener kan? Pake sanitizer, bener And Sanitizer ya? Oke okay. oh. Tolong dong oh. no. yeah rasa melon ya ler ya melon emasin mana cowok mau dong gua jersey racing biar gua bisa ini biar bisa rasis biar bisa rasis goblok jersey apa di apa cow di sananya di toko di tokonya jersey racing lupa kayak itu kan jadi gustian ini gak mau ikut kita gara-gara dia takut ig-nya hilang gitu gue belum terus gue belum terus janganlah jangan dikasih tahu tahi Oke Gus, misinya mantap sekali ya Gus Ler, siapa yang menang nih Ler? Gue RRQ, gak usah itu Gak usah bahasa bahasi gue RRQ RRQ lah, ini udah pasti disetting RRQ Kasih kok pertanyaannya yang kemarin Ler, yang ngejoss Ler Apa itu? Ya dia belum tahu dia pasti Apa Sar? Apa-apa? Yang itu, soal ayam-ayam Nah, kok gue tanya lu ya Ayam-ayam bertelur apa melahirkan? <laughs> Ayam bertelur, karena dia itu dari dinosaurus Oke, okay. oke okay, dinosaurus bertelur atau melahirkan? Bertelur Monyet-monyet bertelur atau melahirkan? Melahirkan Ikan bertelur atau melahirkan? Bertelur Macan bertelur atau melahirkan? Melahirkan Kalau raja bertelur atau melahirkan? melahirkan SALAH tak Raja engga? Ratu ya! Ratu melahirkan Raja engga? aja engga engga engga engga gua Raja punya telur punya telur dua Raja Raja punya telur Raja bertelur bro! Telur nih Raja Raja bertelur ya, Raja bertelur Cuman... Eh, oi! OI! Itu, itu! Gue tunjukin, gue tunjukin! Blok! Tapi emang telur Raja yang kayak lu tunjukin telur Iya itu! Eh, bukan agak lebih besar dikit? Ini mini, versi mini. Oh, versi mini. Dia kayak lima milimeter gitu lari kalian punya Raja. Pinggir jurang! Lima milimeter itu segini kok, lima milimeter. Anjing, jangan samain sama jangan punya lu dong Iks bayu nonton live lu nih Kayaknya, dia dia gak paham deh dong lah. Gua tau maksud lu raja Gua tau maksud lu macam <tik> Lu e. gua nggak tahu cok Lu mau sarkas, anjing, en eh, no, no, no. Siapa yang sarkas siapa orang siapa bertanya sarkas orang beneran Berteriak ya, memang benar Raja tuh bertelur, gua tahu macan beranak, gua tahu setan. Kenapa nggak lu bilang sekarang landak bertelur apa beranak? Kata mamaku, jadi prediksi. Kata mamaku malu bertanya sesat di jalan. Gil, apa tuh Jelek. Apa nih? Tanya, bang, tanya ler, tanya ler apa Ler, apa nih? Apa Bisa dulu? dulu ya? Ler. ya oke, iya, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke,